Semangat pagi, guys! Kali ini kita akan memberikan informasi mengenai tempat wisata, yaitu Danau Kerinci. Danau Kerinci adalah sebuah objek wisata alam berupa danau yang terletak di bilangan Kabupaten Kerinci. Lokasi tempatnya berada di Jalan Raya Bangko, Kerinci. Kecamatan Danau Kerinci. Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Danau Kerinci terletak di sebelah tenggara dari pusat kota Sungai Penuh dan kota Kecamatan Siula selaku ibu kota Kabupaten Kerinci. Dari pusat kota Sungai Penuh, Danau Kerinci ini hanya berjarak kurang lebih 13 km dan dapat ditempuh dalam waktu 15 menit perjalanan darat danau Kerinci adalah sebuah objek wisata berupa danau alami danau ini masuk dalam kategori danau tektonik posisi danau Kerinci ini ada di sebelah Tenggara dari Gunung Kerinci danau Kerinci ini memiliki luas area kurang lebih 46 km persegi dengan kedalaman maksimum 96 meter dapat menampung sebanyak 1,6 km kubik air Danau Kerinci adalah salah satu dari dua objek wisata yang merupakan daya tarik utama wisatawan berkunjung ke Kabupaten Kerinci selain ke Gunung Kerinci setiap akhir pekan dan hari libur Danau Kerinci ini ramai